Ibu Kartila, Ibu Kartila, Sri Arka, R. Heri Purnomo, Bapak Heri Purnomo. Bukan Heri lo, Heri Pramono. Heri Purnomo, Pramono. Eh Untuk kemudian dilakukan proses penghitungan suara Nanti penghitungan suara dimulai dari Pembukaan uh, kotak suara Untuk kemudian uh, diletakkan di meja Mejanya tolong ditengahkan meja aja aja. Dong, Nanti ditumpahkan surat suaranya ke meja Untuk kemudian dihitung dulu Contoh nggak ada 89 suara Contoh nggak ada uh, Alhamdulillah uh, pelaksanaan pencoblosan untuk meleh uh, Ketua RW05 sudah berjalan dan hari ini sudah ditutup kemudian untuk dilakukan penghitungan suara setelah nanti dihitung ternyata memang dihasilkan pemenangnya saya mohon seluruh kandidat juga ikut menandatangani berita acara karena itu wajib ngisi. Pak Budi bisa menyiapkan spiritualnya? Nomor 3. Oh, oh, ah, ah, ah, um, Nomor satu Hai. Kota kosong. Nomor satu. Nomor satu. Hilman ini Nomor satu. Hilman ini <pengianat>, hasil <laughs> <Nomor satu. laughs> <laughs> Nomor 3 Nomor 2 Nomor 4 nomor satu. nomor nomor belakang Nomor 3 satu, <tuk> nomor satu, <Saya>? <tuk> nomor. <tuk> nomor dua, nomor dua. Nomor tiga Yeay. Nomor, Nomor. aman nomor tiga Nomor tiga <SILENCIO> Akhirnya, Nomor satu <SILENCIO> uh, Ada yang lebih satu Oh, ikatannya lebih satu Itu lagi. Dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Pas itu Nomor 3. Nomor empat nomor satu nomor satu nomor satu. tiga nomor tiga jumlahnya 24 Calon nomor 2, Bapak Novianto, jumlahnya 10. Untuk calon nomor 3, Bapak Nasir Languda, 42.